laporan pidana mereka ini kan mubahalah ya tetapi pemeriksaan perkara pidana terhadap Gus Nur maupun Bambang Tri ini justru menyangkut ijazah itu saksi-saksi yang dihadirkan itu ijazah yang yang ternyata secara faktual kita melihat tidak ada satupun dari saksi yang enam orang dihadirkan itu mereka mengetahui ijazah SD smp- SMA Sampai perguruan tinggi dalam hal ini Fakultas Kehutanan UGM Jurusan Perkayuan Faktualnya itu tidak ada Kita lihat di dalam sistem hukum acara pidana Pemeriksaan saksi itu Bagian dari pembuktian Di mana diaturnya Diaturnya di 184 Tentang Alat-alat eh, bukti ya Kemudian yang kedua diatur Ketika alat-alat bukti disampaikan di depan persidangan Itu berarti proses pembuktian nah, Di kedua hal itu kalau saya melihat tidak tidak nyambung di satu sisi mempersoalkan mubahalah, tapi di sisi lain konstruksinya ini konstruksi untuk membela bahwa ijazah itu asli. Karena itu menjadi sebuah pertanyaan, kalau ini perkara perdata simpel aja itu paling e, perbuatan melawan hukum. Tetapi ketika ini menjadi sebuah proses pidana untuk membuktikan keabsahan ijazah, dan ternyata orang-orang itu beberapa di antaranya memberikan keterangan yang tidak semestinya, ya maka apa yang mereka lakukan di bawah sumpah itu kategori adalah memberikan sumpah palsu, keterangan palsu atau sumpah palsu yang ancamannya itu antara 7 sampai 9 tahun. Sidang ini bukan sidang pembuktian ijasa palsu, tapi sidang ini adalah sidang pembuktian terhadap perlakuan atau atau tindak pidana yang dilakukan oleh Gusmer dan Bapak Menteri. hasilnya bisa jadi tidak terbukti tuduhan menyebarkan berita bohong tersebut, yang kena pasal lain misalnya, pasal menyebarkan kebencian, atau pasal penodaan, tapi sekali lagi, ketika itu tidak terbukti, apakah kita bisa dengan serta-merta mengatakan bahwa, kalau begitu, ijazah menya memang palsu. Itu satu sisi. Nah, sisi lain tadi, bergantung kepada DPR dan DPD untuk mau dan mampu menindaklanjuti apa yang berkepan di pengadilan. Kasus pidana ini, ya, kalau nantinya, tidak dapat dibuktikan kabar benarnya. Kalau ada orang didakwa kabar bohong, itu kan berarti jaksa harus membuktikan kabar benarnya. Kabar bohongnya apa? Ijazah palsu. Yang oleh Gus Nur, tadinya diragukan, tapi Gus Nur ingin mendapatkan keyakinan dari Bambang Tri. Maka Gus Nur meminta Bambang Tri Muyono untuk bermupahalah. Dan Gus Nur juga sudah terbuka, sudah meminta kepada Saudara Joko Widodo untuk menanggapi mubahalah itu. Apa motifnya? Gus Nur ingin mendapatkan keyakinan Karena Gus Nur punya metode untuk mensurifikasi kebenaran Dan dia mencapai pada keyakinan ini dengan mubahalah Karena dalam mubahalah tadi selain meyakinkan satu kebenaran yang diyakini juga Siap untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu SWT Kalau apa yang disampaikan atau yang dimubahalahkan tadi tidak benar Nah, kalau sampai jaksa gagal membuktikan ijazah Joko Widodo benar atau asli SD SMP SMA maka menjadi sah dan meyakinkan ijazah saudara presiden itu adalah palsu. Dan sampai saat ini dari bukti-bukti yang enam saksi pertama yang diterima yang diperiksa bagian tambahan tiga saksi berikutnya tidak ada satu pun saksi yang bisa membuktikan ijazah Joko Widodo asli. Awalnya ini mubalah ternyata kemudian berimplikasi pada pembuktian ijazah dan ternyata tidak ada satu pun saksi dan saya meyakini sampai terakhir tidak akan pernah bisa membuktikan ijazah itu asli atau palsu karena untuk bisa dibuktikan itu sebuah ijazah atau sebuah benda itu palsu harus ada aslinya nah pertanyaannya aslinya di mana jadi siapapun yang merasa dirinya hebat apakah dia ahli pidana ahli forensik ya kalau tidak bisa menyandingkan yang asli ini yang palsu ini berarti itu semuanya palsu karena asli itu pasti satu dan tidak mungkin tiba-tiba ada ada kopi ada duplikasi kalau tidak ada aslinya jadi implikasi Ketatanegaraannya sangat serius. Apa produk yang ditandatangani itu tanggung jawab yang bersangkutan pribadi? Karena itu karena tanggung jawab pribadi, ya utangnya nanti urunan saja. Urunan Pak Jokowi dengan keluarganya dan para menteri, bukan kepada rakyat Indonesia. Presiden Jokowi dengan terdakwa Bambang Tri dan Gus Nur, telah dan sedang menghadirkan para saksi Ada banyak temuan fakta persidangan Yang tentu saja mengagetkan publik Seolah menguat implikasi hukum ke depan Terkait legal standing Jokowi Di tengah wacana perpanjangan jabatan presiden kita akan mencoba Mendiskusikan tema krusial Yang menjadi trending topic Yang menjadi banyak perbincangan Karena ini berkaitan dengan Seberapa jauh sebetulnya positioning Legal standing presiden kita Jokowi Widodo. Bersama tiga orang narasumber. Yang pertama adalah Bang Ahmad Husinuddin Sarjana Hukum. Alhamdulillah beliau meski dalam perjalanan membersamai kita memberikan perspektif hukum dan politik. Yang, yang kedua adalah Dr. Muhammad Taufik Sarjana Hukum, Master Hukum. Dan yang terakhir nanti adalah Bang Dr. Refli Harun Sarjana Hukum, Master Hukum, LLM. Baik, kesempatan ini kita manfaatkan secara efektif berdiskusi bersama Bang Ahmad Husinuddin. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Husinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ahmad Kusudin sebagai kuasa hukum dan Anda e, mengikuti sejak awal sampai sekarang prosesi pengadilan, apa dinamika pengadilan yang penting terutama terkait dengan persoalan mubahalah dugaan ijazah palsu dan terkait juga dengan e, yang di apa yang di apa e, permasalahan terkait dengan legal standing ijazah ini positioning Jokowi sebagai presiden. Silahkan diberikan perspektifnya, Bang Hasyimudin. Baik, terima Eh, uh, jadi begini, Cak. Sebenarnya perkara pidana nomor 318 dan 319 Itsus garing 2022 garing PN Surakarta adalah perkara pidana biasa sebagaimana juga perkara perdata yang dulu pernah diajukan oleh Bapak Primulyono saat menggugat Saudara Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu juga adalah perkara perdata biasa. Namun tadi kembali karena perkara pidana dan perkara perdata ini berkaitan dengan resistensi seorang Joko Widodo yang bukan hanya pribadi biasa tapi punya atribut sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan maka kasus pidana yang saat ini sedang berkelir di pengadilan negeri Surakarta bukan perkara pidana biasa, akan membawa dampak dan berimplikasi terhadap status seorang Joko Widodo baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan apa yang berkaitan dengan status daripada saudara Joko Widodo, selaku presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini terkait mubahalah ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta yang dijadikan objek oleh Jaksa Penutup Umum untuk mendakwa Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur sebagai terdakwa dalam kasus pertama mengedarkan kabar kosong yang dapat menerbitkan konaran pasal 14. Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1446 (atau mengedarkan satu kabar yang pulang lengkap yang dapat menerbitkan keonaran pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (tentang peraturan pidana). Juga kemudian, Saudara Jaksa Penuntut Umum Pendakwa, Gus Nur dan juga Bambang Tribelano dengan Pasal 45A junto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang merupakan perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan ini di mana yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono dan juga dibimbing oleh Dur tentang ijazah palsu saudara Joko Widodo dianggap telah melakukan penyebaran kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan bahkan lebih jauh ada jaksa penuntut umum berkahal Gus Nur, dan Pampang Trimul Yonor dengan ketentuan pasal 156A KUHP di mana yang materi muatannya adalah ijazah palsu saudara Joko dianggap sebagai bentuk penodaan agama apa sih substansi materinya substansinya adalah video podcast yang dibuat yang diunggah oleh Gus Dur pada tanggal 26 September 2022 yang lalu di akun Kusur 13 Official dimana intinya adalah di dalam podcast tersebut Kusur tidak mencari keyakinan tentang kebenaran ijasa Saudara Joko Widodo kemudian mengundang Saudara Bambang Tri sebagai narasumber dan karena Bambang Triwond sudah menjelaskan hasil penelitiannya di dalam bukunya yang berjudul Joko yang tercover yang simpulannya adalah ijasa SD, SMP SMA dan S1 Joko Widodo adalah palsu. Ingat ya materi muatannya bukan masalah saudara Jokowi tidak pernah sekolah SD, SMP, SMA ya. Tetapi ijazah SD, SMP, SMA Joko Widodo palsu dan kalau S1-nya oleh Pampang Tjokrojono ditegaskan bahwa saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah S1 UGM dan tidak pernah kuliah di UGM. Ijazah yang digunakan penelitian dari saudara Pampang Tjokrojono adalah milik Hari Mulyono, yang tidak lain adalah adik Ipar Joko Widodo, yang sebelumnya adalah suami dari Idayati, yang saat ini Idayati sendiri adalah menjadi istri ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Nah, di mana letak implikasinya? Jadi begini, kasus pidana ini, ya, kalau nantinya kita dapat dibuktikan kabar benarnya, kalau ada orang didakwa kabar bohong,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 maka menjadi sah dan meyakinkan ijazah saudara presiden itu adalah palsu, dan sampai saat ini dari bukti-bukti yang enam saksi pertama yang diterima yang diperiksa kemudian tambahan tiga saksi berikutnya tidak ada satu pun saksi yang bisa membuktikan ijazah Joko Widodo asli ada dua metode untuk memastikan membuktikan ijazah Joko Widodo asli, yang pertama ya, menghadirkan saudara Joko Widodo itu sendiri selaku pihak yang punya ijazah untuk menerangkan keaslian ijazah yang kedua menunjukkan wujud fisik ijazah asli dari saudara Joko Pedyo sehingga bisa diteliti, diperiksa, diperbandingkan, dicek kebenarannya baik dari simatri kertasnya, tanda tangannya, cap sidik jari jempolnya, tanggalnya, nomor identitasnya, dan persesuaian antara ijazah yang satu dengan ijazah kawan-kawan lainnya yang sezaman atau setahun dengan dirinya barulah kita bisa punya keyakinan bahwa ijazah itu asli. Tapi sampai hari ini saudara jaksa Penutup umum belum ya, saya tidak tahu apakah akhirnya gagal, tapi belum bisa membuktian, membuktikan keaslian ijazah saudara Jokowi. Apa dampak? Saya kaitkan dengan apa dampak implikasi hukumnya secara tata negara bagi posisi seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dalam di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum melakukan korupsi, penyuapan, atau pelanggaran berat lainnya juga karena melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat nah seorang presiden jika terbukti nanti ijazahnya palsu tidak bisa dibuktikan ijazahnya benar maka ijazahnya palsu maka dia memenuhi dua syarat untuk diberhentikan yang pertama, presiden yang berijasa palsu tentu saja telah melakukan perbuatan tercela. Kita semua sepakat, tidak ada masyarakat satupun yang menyatakan memalsukan ijazah itu perbuatan mulia, dan tidak akan ada satu ahli hukum pun yang menyatakan memalsukan uh, ijazah itu perbuatan mulia. Pasti perbuatan bahan hukum, bahkan ini masuk kategori perbuatan tercela. Aib ya, tercela itu adalah aib, dan orang yang memalsukan identitas ijazah itu jelas satu aib, gitu ya yang tidak bisa ditolelir. Yang kedua, karena presiden punya jasa palsu berarti tidak usah memenuhi syarat dalam proses pendaftaran sebagai calon presiden yang memang di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum ya syarat untuk menjadi presiden minimum, minimum adalah lulus SMA atau yang sederajat ya bisa SMK, ya, ada SeMEA dan seterusnya ya. Dan ketika presiden ijazahnya palsu berarti presiden tidak memenuhi syarat menjadi presiden. Karena salah satu syarat untuk menjadi presiden selain ya dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara parlemen 20% atau suara nasional 25% sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum presiden juga harus punya ijazah dan asli ya tidak boleh palsu. Nah, Kalau kan dua calon ini memenuhi syarat padahal syarat pasal 7a untuk mengaktivasi pasal Tujuan Undang-Undang Dasar 1945 tidak harus kumulatif, tapi alternatika. Salah satu saja syarat pemberhentian atau bahasa umumnya pemakzulan Presiden Tepukti. Maka MPR bisa melakukan proses itu. Walau memang prosedur atau mekanismenya didalui melalui proses di DPR. Sampai ada rekomendasi dari DPR untuk memakzulkan dan dibawa kepada Mahkamah Konstitusi untuk memastikan apakah terbukti melakukan perbuatan tercela atau terbukti tidak memenuhi syarat, dan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka putusan itu dibawa kepada MPR, maka MPR mengajukan, melakukan satu sidang istimewa, yang agenda utamanya adalah memberhentikan Presiden berdasarkan putusan MK, sekaligus nanti menetapkan waktu Presiden menjadi Presiden, dan memilih pengganti Wakil Presiden. Cuma nanya, ada masyarakat yang menyatakan bahwa kalau prosedur itu sulit sekali temui. Nah, di titik itulah, maka proses pemakzulan Presiden sebenarnya adalah peristiwa politik, tidak ansih peristiwa maka kalau peristiwa politik ini didukung oleh masyarakat dan alasan daripada pemberhentian presiden itu ya terpenuhi, terlepas DPR tidak menjalankan fungsinya atau MPR tidak melakukan itu maka bisa saja ini akan mendorong gerakan rakyat untuk mendorong lembaga atau organ negara itu melakukan fungsinya, yakni untuk segera memberhentikan presiden bahkan Baik dengan melalui putusan MK atau bisa saja menyimpang putusan MK sebagaimana proses-proses pemberhentian kepala negara Di situasi-situasi yang tidak normal itu Tidak selalu mengikuti faktor Atau tidak selalu melalui mengikuti mekanisme uh, konstitusi yang ada Kita tahu dulu uh, Presiden Soeharto Diberhentikan juga tidak memenuhi uh, konstitusi yang ada Gus Dur juga demikian Dan Soekarno sendiri pun Lengsa juga tidak mengikuti prosedur konstitusi Karena itu adalah peristiwa-peristiwa konstitusional, peristiwa politik yang diikuti dengan peristiwa konstitusional yang melampaui konstitusi. Jadi itu kaitannya kenapa ada implikasi. Walau hari ini memang selain terkait dengan kasus jasa palsu di presiden sendiri, juga uh, ada beban karena telah mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan kegentingan yang memaksa dalam menerbitkan, menerbitkan Perpu. Bagaimana diatur di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 garing PUU strip nomor 7 tahun 2009 begitu. Jadi ada dua dua dinamika ini yang bisa berimplikasi kepada jabatan presiden yakni terbitnya perpu juga kasus ijazah palsu ini. Cindras ini sendiri saya mengutip dari beberapa sumber media mengkhawatirkan sebenarnya presiden menerbitkan perpu itu dicemplah oleh orang-orang di lingkarannya karena dengan menerbitkan perpu itu bisa menjadi dasar legitimasi untuk melakukan pemakzulan kepada saudara Jokowi jadi itu Cak pengantar dari saya sebagai pengantar diskusi Ya, pengamat artinya nanti ini kan menunggu proses uh, pengadilan seberapa jauh nanti saksi-saksi itu dihadirkan dan uh, tentu tadi berbagai kemungkinan sebagai implikasi hukum atas proses pengadilan uh, mubahalah dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi nanti seperti apa uh, dihadirkan baik yang pro maupun yang kontra artinya yang berpihak kepada uh, Joko Widodo dan yang dituntut oleh uh, yang disampaikan oleh melalui proses mubahala uh, Bambang Tri bersama Gus Nur Anda melihatnya nanti kemungkinan dinamikanya seperti apa dan seberapa jauh nanti secara politis karena Anda tadi menyebut bahwa ini tidak murni persoalan hukum tetapi persoalan yang terkait dengan kemungkinan-kemungkinan ke depan mengenai situasi politik berkaitan dengan kalau memang memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijalani di proses pengadilan nanti pada akhirnya terbukti sebagai sebuah sebagai ijazah palsu Bang Hosyudin ya, membuat proyeksi tentang apa yang akan terjadi pada dinamika persidangan selanjutnya saya perlu kabarkan ya, apa yang sudah dilalui jadi sudah terjadi tiga kali sidang Sidang pertama itu agenda dakwaan, kemudian kami tidak mengajukan eksepsi masuk kepada pembuktian. Sidang kedua itu pemeriksaan saksi, pertama adalah enam saksi sebagai pelapor dan pendamping pelapor, termasuk yang ikut memberikan dukungan kepada Polri untuk menangkap Gus Dur dan Bambang Tri. Kemudian sidang kedua ketiga agenda lanjutan pemeriksaan enam saksi, ada tiga saksi dari Jakarta, ada tiga dari Solo. Dari seluruh, salah satu adalah guru SD Tirtoyoso 111, 144 sekolah SD, waktu kecil Joko Widodo. Dan ada dua lagi saksi yang batal dihadirkan. Salah satu saksi lagi yang batal dihadirkan itu karena tiba-tiba namanya Bambang Prasetyo, teman Jokowi itu sudah menyiapkan diri untuk hadir persidangan. Selasa kemarin dia ya, tanggal 3 Januari. Kemarin tiba-tiba kena serangan jantung, gitu, dilarikan, masaknya sudah batal untuk saksian. Nah, saya fokus kepada semua saksi yang sudah diperiksa. Pertama, semua saksi tadi tidak punya kualitas untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Saksi-saksi yang dari Jakarta, enam orang, mayoritas tidak pernah melihat ijazah Jokowi, bahkan tidak pernah ketemu Jokowi. Bagaimana mungkin mereka bisa meyakini ijazah itu asli kalau belum melihat wujudnya? Lalu mereka berdalih bahwa asumsinya kalau Jokowi Widodo tidak punya jasa asli pasti tidak akan lolos menjadi wali kota gubernur setengah jalan di DKI Jakarta dan kemudian menjadi presiden dua periode. Nah saat kami pertanyakan asumsi itu, saudara tahu tidak? J.R. Saragih ya, dari Simalungun yang gagal jadi eh, dalam pilgub Sumatera Utara, padahal sebelumnya sudah menjadi bupati, baru naik mau menjadi gubernur baru ketahuan ijazahnya palsu dan gagal. Nah mereka semuanya terkendali. Artinya asumsi bahwa presiden sudah menjadi dua periode itu bukan uh, bukti tentang keaslian ijazah. Bukti ya ijazahnya itu dihadirkan kemudian diperiksa keedukasi, karena bisa saja namanya proses politik ya di proses yang awal itu KPU KPUB itu kelewatan begitu tidak tahu begitu sama persis seperti bupati Malungkud KPUB awalnya ya lewat di proses pemilihan bupati baru ketahuan ijazahnya palsu di. E, proses yang di mana e, di Pilgub e, yang ada di Sumatera Utara. Jadi semua saksi itu tidak punya kualitas. Kemudian yang sebenarnya agak relevan itu saksi dari SD Tirtayoso ya, e, namanya Kristiningsih ya, Tatatarina Kristiningsih kalau nggak salah namanya ya. Itu adalah kepala sekolah SDM Tirtayoso 11 tempat di mana SD Jokowi Jokowi dulu menikah. Sekali lagi, ini juga masih menimbulkan uh, problem karena Joko Widodo di Institut Toyoso itu hanya masuk di tahun 71 dan lulus 73. Katanya masuk kelas 5 dan kelas 6 lulus, jadi cuman kelas 5 dan kelas 6 di SDN Toyoso. Yang kedua, padahal menurut keterangan daripada terdakwa, Pak Mati kurikulum pendidikan tahun 70-an itu dimulai dari Januari. Sampai Desember sehingga kalau 71-73 itu tiga tahun kan ada kemungkinan apa Presiden Jokowi pernah nunggak setahun gitu waktu SD. Yang kedua, tidak diketahui riwayat kelas 1 sampai kelas 5 nya itu di mana. Mutasinya tidak ada, riwayat dulu SD nya di mana tidak diketahui. Jadi ini juga jadi masalah. Yang kedua, saksi kepala SD tirtoyo Yoso 111 ini juga tidak membawa ijazah asli Presiden. Hanya membawa kopiak. Dan dikopian itulah yang kemudian didebat oleh Pampang Tribun Yono, atau format ijazah tahun 1973 itu tidak seperti yang dihadirkan di persidangan, walaupun itu hanya kopi ya. Karena format itu harusnya dengan angka yang ditulis dengan huruf, bukan A, B, C, dan seterusnya. Itu kan format yang era lain, atau kalau sekarang kan itu format penilaian untuk anak-anak uh, kuliahan ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Itu yang tidak dapat dijelaskan oleh saksi dan dia tidak mengetahui dan paling celaka ini saksi Kristiningsih ini ya di BAP dia KTP-nya Islam dia mengaku beragama Islam kemudian kartu keluarganya Islam tapi BAP dia menyatakan sebagai umat Islam ya merasa keberatan dengan perbuatan perdakwa ini yang menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai sarana untuk menyebarkan kebohongan tapi ternyata saat di persidangan dia disumpah dengan Kitab Injil, dia mengaku agamanya Kristen protestan. Makanya saya cecar kemarin dalam persidangan. Bagaimana bisa Anda beragama Kristen mengaku sebagai muslim keberatan? Apa urusan Anda sebagai orang Kristen? Kok oh, ikut-ikut mempersoalkan kitab suci Al-Quran? Kitab suci, kitab suci umat Kristen kan Injil. Kecuali yang jadikan sarana mubahala itu adalah kitab Injil. Anda boleh yang mempersoalkan dan Anda merasa keberatan. Tidak ada dasar hukumnya. gak ada alasan Anda itu menyatakan sebagai umat diselamatkan. Anda melakukan kebohongan. Dia kebingungan saat itu, ketakutan itu guru SD itu. Akhirnya dia mencabut dua hal tadi. Mencabut tentang dia mengaku sebagai umat Islam, yang kedua mengaku dia keberatan tentang kitab suci Al-Quran yang dituduhkan sebagai sarana kebohongan. Nah bagaimana mungkin yang melakukan mubahalah dengan Al-Quran kok dianggap sebagai sarana kebohongan. Nah, di titik itu, uh, dia tetap tidak mengklarifikasi identitasnya akademik, tetap muslim. Sehingga ini saya sama teman-teman sudah sudah mempertimbangkan ini, saksi ini harusnya diproses hukum ini. Paling enggak ada tiga pelanggaran hukum: satu, keterangan palsu; kedua, eh, apa namanya, identitas palsu; ini 263 dokumen palsu. Juga bisa saja ini menjadi masuk pasal penodaan agama karena lancang dia. Bukan orang Islam, kok ngaku-ngaku umat Islam lancang dan bahkan berani mendiskreditkan mubahlah dengan dalil bahwa itu menodai kitab suci Al-Quran tidak. Ya, keberatan kita Suci dijadikan saran kebohongan. Dia kan sudah menjustify. Padahal ketika ditanya apa ada omongan daripada Gus Dur yang mengaitkan dengan SDM Tiltoyoso 11, tidak ada. Dia bilang tidak ada. Tapi dia alasannya, katanya, ya, merasa sdm nya tercemar. Padahal tidak ada. Di dalam Mubahala itu menyebut SDT Tiltoyoso tidak ada. Yang ada adalah hanya kaitannya dengan pampang di pimpin Gus Dur dalam ala, Ya meyakini bahwa ijazah Presiden Jokowi SD SMB SMA itu palsu, tidak disebut definitif SD-nya mana. Kemudian ee, termasuk S1-nya Jadi lucu ini. Katanya dia menemui ee, wali murid, katanya kemudian melakukan klarifikasi dan dia melaporkan ke polisi di Polres Solo, Surakarta itu karena merasa tercemar ya SD-nya. Karena Presiden Jokowi ini kan kebanggaan ya kepada alumni ini loh, alumni kita bisa jadi presiden. Jadi dia tidak ingin membuat legacy yang buruk kepada anak didiknya, e, mendidik untuk menjadi Anak didik yang jujur agar bisa menjadi presiden. Ternyata dia sendiri pembohong. Dia justru mengajarkan seluruh rakyat Indonesia menjadi saksi pembohong. Orang beragamanya Kristen tapi ngakunya Islam. KTP-nya Islam dan membuat kebohongan di dalam berita acara pemeriksaan. Subhanallah. Ini benar-benar nih temuan yang luar biasa menurut kami. Jadi kedepannya proyeksi saya tetap saja ya. Tidak akan bisa dibuktikan keaslian ijazah Jokowi sepanjang dua hal kalau jaksa tidak bisa menghadirkan Presiden Joko Widodo setelah kepemilikan ijazah sekaligus menghadirkan ijazah asli dari Presiden Joko Widodo. Begitu cak? Ya, pengamat Ahmad Sudirman. Anda tadi menyebut uh, dugaan spekulasi terkait dengan sebetulnya apa yang uh, terkait dengan Perpu uh, Nomor 2 tahun 2022 sebagai uh, informan atau latar yang melingkupi proses uh, pengadilan terkait dengan muhabahlah dugaan ijazah uh, Jokowi ini bagian dari jebakan terhadap uh, positioning presiden kita seberapa jauh latar politik itu terkait dengan uh, apa perkara yang sekarang ini diperkarakan yang Anda sebut ini bukan persoalan hukum murni tetapi terkait dengan politik kalau itu nanti pada akhirnya bisa dibuktikan bahwa memang benar adanya melalui proses pengadilan dinyatakan bahwa uh, dokumen ijazah itu diragukan keasliannya bang Ahmad Busunci Ya, saya tidak persis ya alasan Jemli Asidik, ya, mantan eh, Ketua MK yang menyatakan bisa saja ya Presiden itu tepat dengan mengeluarkan Perpu ini sehingga bisa jadi dasar pemalsulan. Tetapi secara objektif, Perpu Nomor Dua Tahun 2002 itu benar-benar dikeluarkan menyalai prosedur hukum. Pertama, menyalai prosedur tentang keluarkan Perpu tentang posisi kegentingan yang memaksa. yang memang secara subjektif di pasal 24 dan pasal 114 Presiden memang secara subjektif berwenang untuk mengeluarkan Perpu terhadap Alasan keluarkannya perpu itu diatur secara objektif melalui putusan. Iya, silakan dilanjut, dilanjut. Audionya masih belum keluar punya saya putus-putus, silahkan -putus. ya, ya, ya, ya. silakan silakan dilanjut lagi sudah. Lanjut ya ya, ya. ya yang kedua, kalau undang-undangnya itu kosong nggak ada dan kalaupun ada tidak memadai. Yang ketiga kalau ditempuh proses yang normal akan lama begitu. Kan di undang-undang ini kan jelas tidak ada kepentingan. Karena apa? Sudah ada undang-undangnya, cobaan diminta untuk di perbaiki selama 2 tahun dari tanggal 25 November sampai eh, 2021 sampai 25 November 2023 karena dua tahun. Yang kedua, bahkan kalaupun itu menjadi inkonstitusional permanen, itu tetap eh, memberi jalan besar eh, eh, 79 undang-undang yang sebelumnya direview secara omnibus itu pasal-pasal yang dihapus atau direvisi dapat berlaku kembali begitu. Tapi kan malah diterbitkan Perpu ini jelas ya mengangkangi prosedur penerbitan Perpu. Yang kedua, ini sama saja membangkang pada konstitusi, membangkang kepada putusan MK. Padahal putusan MK itu berpunya sifat final and binding ya. Bersifat final dan mengikat, tidak ada. Kemudian putusan MK itu dipatah dengan perpu ya. Ini pembangkangan dan ini kemudian bisa jadi dasar untuk pemakzulan. Saudara Joko Widodo. Nah, kalau kaitan dengan putusan apakah perkara pidana ini, saya hanya memberikan kejelasan, Kak. Bahwa kalau ijazah presiden terbukti palsu itu ya berarti memenuhi dua syarat pemakzulan. yakni yang pertama itu membuktikan Presiden telah melakukan tindakan atau perbuatan tercela, Yang kedua Presiden ya karena ijazah palsu berarti tidak memenuhi syarat untuk menjadi Presiden Sehingga bisa dimaksudkan atau diperhentikan Begitu Cak Ya tapi kalau nanti sebaliknya terbukti ijazah itu asli Apa implikasinya eh, kepada Bambang Tri dan Gus Nur? Bang Ahmad Presiden Ya kalau ijazah itu asli berarti Bambang Tri terbukti mengedarkan kebohongan Tapi bagi Gus Nur tidak bisa karena dia hanya membuat dan begini. Ini juga tidak bisa dibuktikan bahwa ini penistaan agama. Ini kan terlalu jauh kan kalau menurut saya di syarat kepada delik penistaan agama ya. Makanya saya bilang sudahlah, nggak usah. Saya bilang ya ke media yang panjang lah di diproses. Bawa aja ijazah asli presiden. Kalau ada asli ya, presidennya datang ke majelis dan dibuktikan asli. Udah langsung aja polisi 100 tahun penjara buat bampak Pri. Yang nggak bertele daripada ini kan membuat sengsara orang. Sementara presiden yang punya kepentingan. Tidak pernah datang di pengadilan. Jadi saya akan minta nanti kalau Presiden tidak datang, maka kasus Bambang Gus Nur ini harus difonis bebas. Bagaimana kasus digital tadi di mana korbannya di Tumahendra tidak pernah datang, akhirnya difonis bebas. Sekarang gak biar di Tumahendra diperkarakan oleh jaksa karena tidak pernah datang di pengadilan. Ini kalau kita bicara ijazah palsu itu yang dirugikan bukan Dodo Paedowi, bukan Kestin yang tadi jadi kepala SDT Toyoso, tapi korbannya saudara Jokowi Dodo dia kalau yang diakil, dikatakan tadi, apa ijazah palsu. Jadi kalau korbannya tidak datang ya Perkara ini close gak usah cari kesalahan rakyat, gak usah menggunakan kekuasaan negara untuk mencari ngejar rakyat yang sebenarnya bisa di, bisa dilawan dengan buku Kayak SB dulu tuh lho, ada kurita di Cikeas SB ya bikin ya apa namanya buku pembanding, pembanding. SB dikatakan punya istri lain menelantarkan anaknya. Eh, yang ada kepolisian, bikin laporan Ya, jenderal seperti Jokowi ini Bukunya tidak dibatah, yang dipenjarakan Maka justru hal ini, sikap proses seperti ini justru semakin memberikan keyakinan kepada rakyat Bahwa memang benar, ijasa presiden bermasalah Begitu, Cak Ya, kalau nanti pada akhirnya, bang terakhir Bang Ahmad Presiden Pada akhirnya diproses pengadilan terbukti bahwa ijazah itu memang palsu Seberapa kemungkinan permakzulan itu bisa dilakukan melalui kanal DPR maupun MPR dengan kondisi existing sekarang, Bang Ahmaduddin? Kalau prosedur normal panjang itu, Saya ke sini. Tapi kan politik itu bicara tentang kemungkinan, apalagi kan sebenarnya kan kegelisahan rakyat ya, kemarahan rakyat terhadap pengelolaan negara oleh saudara Jokowi itu kan sebabnya banyak. Tapi momentumnya bisa saja kemudian mengambil kartu dan juga jasa palsu ini. Maka itu kembali kepada dinamika politiknya, cak. Karena orang-orang DPR -orang juga, kalau pada titik tertentu sudah berubah situasi politik, bisa saja tidak lagi. Jadi dari kekuasaan tidak lagi menjadi percobaan kekuasaan berpuluh mereka. Kemudian balik badan bersama rakyat dan terambil di sana itu terletak langkah-langkah politik yang mempunyai ekspektasi atau harapan rakyat. Menurut saya ini biarkan saja oh, alamnya, cak. Kita lihat saja. Fokus saya hanya memikirkan saya yang Sebelum ada polis pengadilan tidak bisa Tiap ya, dikatakan menyebarkan kabar -tabar. Atau menyebarkan kebencian Apalagi dianggap orang agama Yang karena melakukan aktivitas sebuah pahala Begitu Kak ya, Terima kasih Bang Ahmad Masuddin Ditahan dulu silahkan dilanjut perjalanannya Saya akan mencoba menghubungi Dr. Muhammad Taufik yang sudah hadir bersama kita Di Zoom apakah beliau sudah selesai Menemui tamunya Sambil menunggu Bang Harun yang nampaknya Uh, seles, uh, apa sed, uh, baru saja usai uh, live bersama Bang Haris Azhar kita sapa Dr. Muhammad Taufik Assalamualaikum Wr. Wb Dr. Muhammad Taufik apakah Dr. Muhammad Taufik monitor Dr. Muhammad Taufik monitor ya nampaknya beliau masih menemui tamunya, saya kira ini adalah persoalan yang menarik karena sesungguhnya sebagaimana yang disebut oleh Bang Ahmad Kusnuddin tadi, perkara mengenai mubahala dugaan ijazah palsu Jokowi sesungguhnya adalah perkara pidana biasa dan itu akan sangat ditentukan proses pengadilan berikutnya nanti apakah terbukti ijazah yang eh, menjadi dokumen penting terkait dengan les, legal standing eh, Bapak Presiden. Jokowi Dodo ini memang benar-benar terbukti asli atau palsu sebagaimana yang didugakan oleh Bambang Tri. Dan ini sangat berkaitan dengan uh, keberadaan uh, kepala negara, kepala pemerintahan kita. Dan ini sebetulnya adalah hal yang sangat urgent karena ini berkaitan dengan nasib keberadaan bangsa dan negara kita. Dokter Muhammad Taufik, monitor, dokter. Uh, ya, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya dokter kita sudah mensudai uh, Perbincangan dengan Bang Ahmad Khusnur perihal uh, proses pengadilan Sekarang yang ya. yang yang Dilakukan terhadap Bambang Tri dan Nur Terkait dengan mubahala Dugaan pidana uh, Dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Kalau dalam perspektif pidana Seperti apa dokter Muhammad Taufik melihatnya ini uh, Menariknya Dari kasus ini ya Pertama kita lihat dulu konstelasinya Jadi konstelasinya ini kan, awalnya adanya laporan pidana, ya eh, apa, laporan pidana terhadap mereka berdua, terhadap hmm. Gus Nur dan Bambang Tri, tapi sebelumnya kan dimulai dari gugatan perdata yang diajukan oleh rekan-rekan yang eh, beberapa pengacaranya, salah satunya adalah Ahmad Khosinuddin dan Bang Eki Sujana, jadi pasalnya adalah eh, tentang ijazah palsu, nah tapi ini persoalan ini menjadi menarik. Menariknya apa? Gugatan itu kan belum sampai pada pokok perkara. Artinya gugatan yang diajukan oleh Mas Amat Khosimitir dan Negi Sujana dan kawan-kawan itu kan belum pernah diperiksa pokok perkaranya. Tiba-tiba kemudian ada satu proses tekanan yang akhirnya e, dicabutlah gugatan itu. Lalu muncullah kemudian peristiwa pidana yang saya juga kaget juga itu.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 untuk melegalisir ijazahnya Tapi tidak pernah tahu cerita sekolahnya Dari kapan sampai kapan tidak tidak pernah tahu Padahal Dalam hukum pidana kita Pasal 185 Pembuktian yang paling kuat di ayat 2 itu Apa yang saksi terdakwa Atau ahli terangkan di depan persidangan Nah kalau seperti ini Berarti kan tidak ada Peristiwa yang bisa menunjukkan Bahwa persidangan ini untuk membuka Untuk menjelaskan tentang keabsahan keasli atau keaslian jasa. Yang ada justru mereka ini memberikan keterangan palsu, dan ancamannya kenapa berat? Karena diberikan di depan persidangan dan di bawah sumpah. Ini salah satunya adalah kepala sekolah, yang mengatakan bahwa benar itu meyakini jasanya asli. Tetapi e, identitas KTP-nya dengan berita acara berbeda. ya Identitas KTP-nya itu mengatakan dia itu Kristen, tetapi di dalam berita acara dia mengatakan Islam dan dia tersinggung Karena itu pengacara memantik dengan pertanyaan artimu bahala dia tidak tahu Nah menurut saya apa yang disampaikan di depan sidang ini e, bukti yang sangat kuat Karena itu penasihat hukum yang pada saat itu ada di ruang sidang Dan para saksi yang menyaksikan jalannya persidangan bisa menjadikan Uh, sumpah palsu yang disampaikan di depan sidang ini Untuk bahan Membuat laporan pidana Laporan pidananya apa? Pasal 242 Tentang pemberian keterangan palsu Atau sumpah palsu di depan pengadilan Yang antamanya paling rendah adalah 7 tahun Saya pikir ini momentum yang paling penting Lalu bicara substansi Bagaimana kalau menjelaskan sebuah ijazah Ternyata orang yang menerangkan saja itu Keterangannya juga palsu Berarti tidak pernah terjadi pembuktian Adanya ijazah yang asli ya Jadi sidang kampus saya, saya meyakini Dan dari awal saya sudah sampaikan kepada teman-teman Ketika di Polresta Surakarta Saya meyakini ini adalah Cuman prototype saja Jadi dan benar ternyata mereka diperiksa di Polresta Surakarta Bukan di Mabes Polri Dan nampaknya seragam Bagaimana mungkin pada hari yang sama 22 orang diperiksa oleh seorang penyidik Ini sesuatu yang eh muskil ya Hampir tidak terjadi ya. Oleh karena itu konstruksi awal ini adalah memenjarakan Gus Nur dan e, Bambang Tri dengan upah halah, tetapi di persidangan justru dibuka tentang ketidakselian ijazah ya, jadi ini momentum strategis yang secara sadar atau tidak justru menguntungkan e, Gus Nur dan Bambang Tri tetapi yang saya curigai kan tidak lazim ya di pengadilan kita ini ketika seseorang sudah di polisi, ditandi jaksa tiba-tiba akan membebaskan Walaupun secara hukum acara itu boleh gitu. Begitu Cak selamat pendapat saya. Ya, apa artinya berbagai dinamika dengan sile apa sile bergantinya penilaian mengenai uh, di antara persoalan perdata pidana pidana perdata terkait dengan uh, apa keberadaan uh, legal standing Presiden kita Jokowi uh, menurut Anda Dr. Muhammad Taufik? Ini implikasinya sangat serius ya. Kalau ternyata dia tidak bisa membuktikan keaslian ijazahnya, ya, yang dipakai mendaftar karena di dalam persidangan itu jelas, ibu kepala sekolah itu menjelaskan didatangi utusannya untuk melegalisir ijazah dalam rangka mencalonkan pres pilpres. Begitu, nah, artinya ketika ini dipakai perangkat pilpres, berarti dari awal dia menggunakan ijazah atau surat keterangan palsu, karena ketika disumpah sebagai presiden pun dia juga disumpah di bawah Al-Quran, artinya apa implikasinya bagi ketatanegaraan berarti kalau orang yang disumpah orang yang membuat janji ternyata janjinya sumpahnya palsu karena didasarkan pada ijazah palsu ya berarti produknya itu tidak sah begitu ya, produknya itu tidak sah. karena produknya tidak sah implikasi yuridisnya ini kalau negara ini masih tertib mekanismenya adalah impeachment impeachmentnya bagaimana anggota DPR ya menggunakan haknya mendaftarkan perkara ke mahkamah konstitusi untuk dilakukan impeachment nanti DPR dan presiden diberikan kesempatan sama untuk membuktikan kalau ternyata apa yang disampaikan oleh DPR itu benar, maka produk itu nanti dibawa ke MPR, MPR yang akan uh, membatalkan pengangkatan presiden, mekanismenya seperti itu jadi, jadi kalau awalnya ini mubalah ternyata kemudian berimplikasi pada pembuktian, ijazah, dan ternyata tidak ada satupun saksi dan saya meyakini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 bisa memberikan stressing point terkait dengan implikasi pada hukum tata negara. Dokter Muhammad Taufik, bisa ditahan dulu, dokter. Oke, okay. kita, kita akan berikan ruang kepada Bang Refli Harun yang ah. padat arunya apa kegiatannya. Implikasi ke tata negara ada pada pakarnya. Kalau ya. saya memang kejana doang ini. Ini pakarnya sudah ada di sini. Ya. Ya. Terima kasih, dokter. Ditahan dulu, dokter. Eh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Refli Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya banyak orang yang bertanya seberapa jauh si dengan apa pidana yang tadi sudah disampaikan oleh uh, Dr. Muhammad Taufik sebetulnya prosesi sebelumnya adalah perdata gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Bang Ahmad Kusin dan Bang Eki Sujana sebelumnya terhadap uh, Pak Jokowi dan kemudian akhirnya lahir seperti sekarang ini proses pengadilan terhadap dugaan apa pidana dugaan pembaharahan uh, dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, Anda sendiri melihatnya seperti apa implikasi terkait dengan hukum tata negara, Bang Revi Arun? Ya, yang jelas uh, sidang ini kan adalah sidang pidana ya. Dia membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh baik Bambang Tri maupun Gus Nur. Hanya mau tidak terlepas dari pembuktian mengenai ijazah palsu karena Bambang Tri dan Gus Nur dikatakan uh, telah menyebarkan pemberitaan bohong atau berita bohong atau hoax, maka secara teoritis kan harus dibuktikan mana berita yang tidak bohongnya, kan begitu. Dan itu akan tercantum atau terangkum dalam pembuktian. Persoalannya adalah, misal ya, misal dalam uh, sidang terbukti bahwa pembantri dan Gus Nur tidak menyebarkan pemberitaan bohong dan ternyata apa yang dikatakannya itu uh, tidak terbukti, ya kan? Apakah kemudian bisa sebaliknya bahwa terbukti ijazah palsu? Nah, ini saya uh, tidak bisa memastikan hal seperti itu, tapi hasil sidang ini bisa ditindaklanjuti dalam ranah ketatanegaraan, yaitu baik oleh DPR maupun DPD dalam rangka pengawasan. Kalau DPD, ya, pengawasan biasa, tapi kalau DPR bisa sampai uh, inisiasi untuk pemalsulan karena presiden dianggap tidak lagi memenuhi syarat kan begitu Ada tata cara ketatanegaraannya hanya persoalannya apakah DPR baik DPR maupun DPD mau menindaklanjuti apa yang menjadi uh, putusan sidang atau yang terungkap di dalam persidangan karena sekali lagi jangan jangan keliru sidang ini bukan sidang pembuktian ijazah palsu tapi sidang ini adalah sidang pembuktian terhadap perlakuan atau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 untuk mau dan mampu menindaklanjuti apa yang berkembang di pengadilan. Kalau tidak ditindaklanjuti oleh DPR dan DPD, ya selesai. Artinya tidak akan kemana-mana, not going anywhere, apa yang terjadi di persidangan. Kalaupun nanti ada gugatan secara perdata, dan berhasil dibuktikan bahwa memang ijazahnya palsu, ya tetap saja pengadilan perdata tidak bisa langsung memberhentikan presiden dengan serta-merta tetap harus melalui proses politik, DPR, kemudian MK, DPR kembali, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, ada mekanisme impeachment uh, untuk dijalani, tetapi raw materials-nya, bahan bakunya berasal dari persidangan itu, apa yang terungkap di persidangan. Nah, nanti kualifikasinya bisa saja, Presiden misalnya sudah melakukan perbuatan tercela karena ijazahnya tidak asli, misalnya begitu, karena... Melakukan perbuatan tercela adalah salah satu uh, klausul of impeachment. Bisa diberhentikannya seorang presiden, atau presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat ketika ijazah SMA-nya atau SLTA-nya invalid. Begitu, uh, Ustaz, selamat. Uh, ya, tutup. Bang Refli, bukan sidang perdata uh, untuk membuktikan <tuh> apakah ijazah ini ijazah asli atau palsu, tetapi sidang pidana uh, mubahala du apa, mubahala dugaan atas ijazah palsu Presiden Jokowi, artinya ini kan ada sesuatu yang juga nggak nyambung. Begitu, apalagi kalau berharap seberapa jauh Anda melihatnya secara real politik, kalaupun nanti pada akhirnya ijazah itu e, tidak terbukti asli, DPR, DPD, dan MK mau menindaklanjuti itu. Kalau menakar real politik yang sekarang ini, ada Bang Refli. Kalau kita bicara real politik, wah itu tambah susah lagi, tambah tidak punya peluang lagi kalau real politik. Karena kalau real politik juga saja ya partai-partai yang ada pasti akan jauh lebih komit untuk mempertahankan kekuasaan presiden. Kalau kita bicara tentang real politik, ya saya kan bicara tentang teori ketatanegaraan saja, tidak bicara real politik. Apakah suara saya jelas ya? Jelas, jelas, bagus. Silakan, bagus. Lanjut, bak. Saya soalnya Iya, yeah, silakan nah, bang. Kalau kita bicara real politik ya tambah susah. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara real politik soal perpu aja perpu ciptaker kan jelas-jelas nih perpu ini melanggar bahkan membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita tahu MK itu kan penjaga konstitusi, the guardian of the constitution. Putusan MK itu bernilai konstitusi. Jadi karena dia menafsirkan konstitusi sebagai penafsir konstitusi. Tapi ketika putusan MK kemudian tidak ditaati bahkan dengan sengaja dilanggar oleh presiden dalam mengeluarkan perpu e, ciptaker misalnya. Persoalannya apakah DPR mau dan mampu mengkualifikasi itu sebagai pelanggaran konstitusi sehingga upaya untuk mengusulkan pemberhentian karena dianggap telah ya kualifikasinya bisa saja melakukan perbuatan tercela karena yang namanya atau melakukan pelanggaran hukum berat Ya, walaupun nanti uh, kualifikasi itu harus dibuktikan di Mahkamah Konstitusi, tetapi paling tidak ada uh, keinginan DPR untuk bersikap. Kalau real politik, saya membayangkan Perpu ini akan disahkan oleh, akan diterima oleh DPR dan juga tidak dibatalkan oleh MK, sehingga kita akan bertanya sebenarnya demokrasi kita di mana check and balancesnya ketika cabang-cabang kekuasaan lain ketika kewenangannya dikangkangi, ya kemudian ketika Presiden membangkang terhadap kewenangan mereka dan mengambil kewenangan mereka, mereka kok justru tidak membela diri mereka sendiri, tidak mengambil kewenangan mereka sendiri, mempertahankan kewenangan mereka, malah mengiakan atau mengamini atas nama tadi, real politik atau konstelasi politik. Ya, Bang Refli, ya. Ya, kalau melihat dari aspek hak konstitusional warga negara atau civil society, terkait dengan keberadaan setidaknya yang direpresentasikan oleh dua case ini Perpu nomor 2 tahun 2022 dan uh, upaya untuk uh, adanya proses pembuktian sebagai hak sipil untuk mengetahui secara jelas legal standing atau positioning seorang presiden apakah memang benar sah sesuai dengan mekanisme yang sudah disepakati sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 real politiknya seperti itu saluran-saluran saluran-salurnya saluran itu tidak mudah kalau kita me lumpukan kepada lembaga-lembaga tinggi negara existing apa yang menjadi upaya hukum yang secara konstitusional oleh warga negara yang bisa dilakukan Dr. Afri Harun ah uh, yang jelas ya kalau kita bicara tentang gugatan ke pengadilan kalau dulu mungkin kita bisa menyampaikan gugatan ke pengadilan negeri ini case ada kekosongan hukum sekarang kan tidak ada kekosongan hukum karena ada sudah Mahkamah Konstitusi jadi segala sesuatu yang terkait dengan uji uh, material atau formil undang-undang misalnya perpumulian undang-undang kan menjadi kewenangan MK kemudian proses politik apakah ada impeachment atau tidak bergantung kepada DPR dan MK setelah itu nah kalau MK mengatakan tidak semuanya atau menolak untuk membatalkan selesai secara formal formal hukumnya MK mengatakan tidak ada pelanggaran konstitusi tidak ada klausul of impeachment yang terpenuhi dalam jangka waktu 90 hari misalnya, selesai tidak ada proses lebih lanjut kalau MK mengatakan tidak benar bahwa e, perpu yang kemudian akan menjadi undang-undang oleh DPR itu bertentangan dengan konstitusi, selesai juga maka kita tidak lagi bicara tentang formalitas hukum, prosedur hukum, tapi kita bicara mengenai dinamika sosial politik di masyarakat kita tidak tahu apakah masyarakat kemudian akhirnya dalam tanda kutip e, menggunakan gaya parlemen jalanan saja tidak lagi meris apa uh, dikungkung oleh pakem-pakem uh, apa hukum dan konstitusi tetapi mencari jalannya sendiri untuk uh, memperjuangkan kebenaran dan keadilan versi mereka nah ya kalau sudah begitu kan kita tidak bicara lagi tentang konstitusionalisme kita bicara tentang sesuatu yang ekstra konstitusional kan, yang ukurannya post faktum. kalau berhasil maka kekuasaan akan tumbang dan yang Menginisiasi itu akan menjadi, dalam tanda kutip, uh, penguasa baru dengan new legal order yang baru. Kalau gagal seperti Gus Dur kan, yaitu justru dia yang dijatuhkan. Dalam konteks civil society atau masyarakat, yang menginisiasi hal seperti itu, yang terjadi adalah ya sudah, mereka akan menghadapi konsekuensi hukum. Ya, yang terakhir Bang Rafli. Bang Refli, Anda melihatnya yang menyeruak ke permukaan setidaknya direpresentasikan oleh dua hal yang sekarang menjadi sorotan publik baik eh, Perpu nomor 2 tahun 2022 yang sudah juga masuk gugatan ya, uh, uh, gugatan, uh, pasal saya ajuan judicial review oleh Bang Victor diantaranya pada aspek formal keberadaan Perpu 2 tahun 2022 termas termasuk yang kedua adalah berkaitan dengan stand legal standing yang berkaitan dengan pertanyaan publik mengenai seberapa legal standing yang direpresentasi oleh jasa Ya, presiden kita Jokowi karena ini berkaitan dengan keberadaan kesahan seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Apa yang menjadi problem struktural dan kultural yang ada di negeri kita ini kalau kita melihatnya ini dalam kerangka uh, ketatanegaraan Bang Refli Harun? Ya, saya kira uh, problem utamanya adalah check and balances. Ya, tidak ada keseimbangan, tidak ada saling cek uh, antar cabang kekuasaan sehingga kekuasaan eksekutif terlalu dominan dan kekuasaan legislatif dan kekuasaan uh, yudikatif dalam hal di Mahkamah Konstitusi hanya mengekor saja, mengikuti saja apa yang dimaui oleh eksekutif tanpa secara kritis itu berusaha memberikan counter, ya balancing power. Nah kalau sudah begitu maka akhirnya kekuasaan langsung berhadapan dengan rakyat. Kalau rakyatnya punya gelombang yang besar bisa terjadi revolusi atau reformasi. Tapi kalau gelombang rakyatnya kecil ya, maka kekuasaan yang otoritarianistik akan terbangun dalam relasi politik yang tidak check and balance dan tidak sehat tersebut. Baik dalam konteks soal ijazah maupun dalam konteks soal Perpu uh, apa? Ciptaker ini. Ya, terakhir yang dari akhir Bang Raf Yeah. apa rekomendasi Anda Bang Refli dengan berbagai riak-riak yang sekarang muncul ke permukaan baik e, situasi e, menuju ke kontestasi politik maupun riak-riak yang ditunjukkan oleh e, dinamika di luar kontestasi politik e, Bang Refli Arun ya yeah, masalah itu akan ringan kalau seandainya dalam diri istana atau presiden itu clear artinya clear bahwa perpu untuk kepentingan rakyat Clear bahwa ijazahnya ada dan tidak palsu. Tapi kalau tidak clear, ya memang berat kita, Gimana coba? Presiden tidak mungkin akan bertindak rasional kalau dia terancam. Misalnya, let's say dia tidak memiliki ijazah itu, paling tidak ada satu dua sekolah yang ijazahnya patut diduga tidak asli. Misalnya, kita tidak tahu palsu atau tidak, tapi intinya adalah meragukan, atau misalnya... Dalam hal penerbitan perpu, dia dependent, tidak independen. Dia dependent dari orang-orang yang punya kepentingan, dan itu beranggali pemodal besar yang selama ini memodali atau berperan besar untuk rencana-rencana dia ke depan. Nah, kalau ada hal, -hal seperti itu, ya kita tidak bisa mengambil uh, sebuah keputusan yang rasional. Keputusan yang rasional itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang tidak menjadi bagian dari masalah itu. Ya, he is not part of the problem tapi he is a part of solution pertanyaannya tinggal balik kepada istana, apakah dalam dua kasus ini presiden part of problem atau part of solution kalau dia part of solution selesai semua, masalah tapi kalau dia part of problem, maka dua saja, dia yang katakanlah akan digulung gelombang atau gelombang itu yang dipaksa untuk dibungkan, kira-kira begitu iya, yeah, part of problem itu kalau insaf dalam bahasa <laughs> Islam to, atau introspeksi diri. Kita kira, -kira ya, begitulah. Iya. Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Terima kasih Bang Refli, silakan dilanjut uh, kegiatannya. Saya akan mencoba melanjutkan okay. masih ditahan atau uh, apa anu ini uh, jalan yeah. ini. Berarti saya pamit karena kebetulan saya berada di kantor Aris Azhar Iya, iya. Terima kasih Bang Refli, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, saya akan lanjut dengan Dokter Muhammad Taufik Oke, makasih Iya, makasih Bang Revli Assalamualaikum Bang, uh, Dr. Muhammad Taufik masih monitor, dokter? Saya pamit ya, Assalamualaikum ya, ya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Muhammad Taufik ya. Ada Mak, banyak pertanyaan-pertanyaan publik berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan keberadaan Presiden kita, Jokowi Penilaian mengalai evaluasi kinerja berbagai persoalan-persoalan yang lain sehingga ini menimbulkan satu dugaan yang kait-mengkait apalagi ini menjadi satu pertanyaan yang krusial mengenai ijasa ini Anda melihatnya seperti apa seharusnya eh, terkait dengan eh, pengelolaan persoalan-persoalan hukum ini terutama yang berkaitan dengan sorotan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan kita ini dokter Muhammad Taufik. Ah. Uh, mau tidak mau saya bukan latah Tapi ini konvensi dari corak pemerintahan oligarki ya Oligarki sudah menggenggam Kekuasaan ini kan cirinya mengabdi pada konsentrasi kekayaan Mengabdi pada penguasa buktinya apa? Selama pemerintahan Pak Jokowi, Menteri Keuangan ini Kebijakannya tidak berubah Hanya pajak doang Yang diajar itu pajak doang ya. Jadi nampak sekali dia mengabdi itu pada akumulasi dan konsentrasi kekayaan Nah, celakanya juga karena orientasinya kekayaan otomatis, yang punya kekuasaan sekarang yang punya pengadilan pun bagian dari itu. Tadi kan sudah saya sebut salah satu syarat impeachment itu adalah DPR mengusulkan kepada MK, kemudian MK memberikan penilaian dan kalau nanti diterima maka dibawa ke MPR, MPR yang akan memutuskan e, penghentian presiden. Nah, jadi karena sudah begitu hanya seluruh dunia ini tadi Bang Refli ada lihat ya menjelaskan. Hanya di Indonesia, dunia ini yang proses membentuk partai dan proses untuk ikut duduk di Dewan itu paling susah perlu dunia. dunia di Indonesia ini kan jadi anggota Dewan juga bayangkan aja partai kemat itu e, dibaku kalau partai -partai. Nah, kembali tadi kebijakan berorientasi pada akumulasi kekayaan ini jelas kita perlihatkan misalnya lahirnya undang-undang Revisi KPK, lahirnya Undang-Undang Perubahan Minerba yang paling konyol banyak disinggung orang, lahirnya Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ancor ini karena MK itu satu-satunya lembaga yang dibentuk setelah reformasi untuk mengadili sengketa-sengketa konstitusi, tapi sudah dibredel. kekuasaan DPR sudah diambil alih. Tadi kan eh, Bang Refli sebagai ahli tata negara itu pesimis DPR itu bisa. Bisa menerima, apalagi mengusulkan impeachment tentang perpu. Nah, oleh karena itu, eh, sadar atau tidak, ya, bahwa persoalan ini harus kembali kepada yang namanya street justice, ya. Jadi, kita harus suarakan terus setiap hari persoalan-persoalan ini, negara ini tidak beres, dan kembalinya kepada topik diskusi kali ini, implikasinya karena... Ijasanya tidak jelas sampai hari ini pembuktiannya juga tidak pernah bisa DPR juga tidak bersikap presiden tidak bersikap itu memang muaranya di pengadilan kalau tidak pernah ada pengadilan yang membuktikan bahwa itu ijasanya asli maka menurut saya syarat bahwa konstitusi dilanggar terutama adalah pemberian keterangan palsu yang oleh saksi disampaikan di depan sidang itu sebagai alat bukti yang kuat untuk mengarah kepada impeachment bahwa selama ini Negara dikelola oleh mereka yang mencalonkan dirinya dengan identitas yang tidak jelas, ya. Jadi politik identitas itu boleh, identitas tidak jelas itu tidak boleh. Ya. Uh, saya ini politik identitas saya Muslim, tapi identitas saya jelas. Jangan dibalik politik identitas, uh, apa namanya dilarang. Tapi berpolitik tanpa identitas diperbolehkan. Yang terjadi sekarang ini berpolitik tanpa identitas. Orang bisa ngajar tanpa harus doktor. Begitu kira-kira, selamat Iya, dokter Muhammad Taufik Dokter Muhammad Taufik, Anda melihatnya Prosesi persidangan e, Pidana Mubahala e, dugaan Ijazah e, Palsu Presiden Jokowi ini On the track atau seperti apa? Anda melihatnya dokter Muhammad Taufik Ya, nanti kita lihat, tadi saya bilang Bahwa hakim ini sebenarnya Punya kemandirian, karena tidak ada Rencana penghukuman, kalau jaksa ada rentu Dan sebagainya, tergantung viral apa tidak Ya Uh, saya melihat persidangan ini tidak tidak seperti yang mereka harapkan di satu sisi ingin mengadili mubahalah tapi saksi-saksi yang dihadirkan ini nggak ada urusannya dan tidak punya kemampuan akademis untuk mengatakan mubalah. Paling nanti ahli. Kalau dilihat dari pelapor-pelapornya yang sudah diperiksa sebanyak uh, enam orang itu tidak ada satupun yang bisa bisa membuktikan bahwa tuduhan mubalah yang disampaikan oleh Tuduhan mubahlah itu melanggar, menodai agama atau menyebar hoax. Karena menud, berimplikasi pada ijazah palsu itu tidak pernah terbukti. Karena apa? Tidak pernah ada mekanisme di persidangan yang membuktikan bahwa ijazahnya eh, Pak Presiden Jokowi atau Pak Raja Jokowi. Ya, Pak Raja Jokowi gitu ampi. Sekarang ini kabinetnya ampi. Anak menantu putra dan ipar. Ya, itu harus dikemakan kabinet. Ampi ya Jadi oleh karena itu Kalau hakimnya ini lurus-lurus Karena hakim itu Tegak lurusnya hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, ira-iranya kan Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Esa. Saya berharap mengatakan Bahwa tuduhan Apa namanya Mubahala atau menghina itu tidak terbukti Karena apa? Tidak pernah ada alat yang membuktikan Bahwa ijazah mereka itu benar-benar asli kalau itu Ya, saya akan sampaikan pesan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini melalui apa namanya forum ini, saya menyerukan seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit bersatu, mengorganisasi diri, membangun poros politik baru anti oligarki karena hanya dengan cara itu ya, kita bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini dan menyelamatkan nasib hidup anak cucu kita. Merdeka! Kami presiden. Poros, poros baru namanya poros anti oligarki terima kasih dokter Ahmad Taufik Kita dulu saya coba beralih ke Bang Ahmad Khasinuddin Bang Ahmad Khasinuddin, monitor Bang oke, okay. ya yang disampaikan oleh Bang Refri hari ini, ini persoalan check and balance ada, dan tinggal pusaran yang ada di istana itu apakah merupakan part of problem atau part of solution, apa komentar Anda Bang Ahmad Khasinuddin setidaknya yang kan di soalan ini Perpu dua perbuat dan dan uh, Ijazah, uh, Presiden Jokowi. Ya, uh, memang kalau kita mau bicara apakah pemerintah hari ini bagian daripada solusi atau malah menjadi masalah? Kadang-kadang semua akan menggunakan pendekatan subjektif. Bagi Pemerintah, mereka berusaha melindungi segenap rakyat dan seluruh rumpah darah Indonesia ya. Dan karena itulah kemudian mereka mengambil Kebijakan yang merupakan kewenangannya, bagi rakyat ya, tentu mereka mengukur dengan apa yang mereka rasakan. Nah, sebenarnya ada parameternya ya di konstitusi itu sendiri. Nah, di konstitusi itu kan ada hal-hal yang sifatnya sudah jelas, ada yang masih butuh tafsir, atau dalam menjam istilah dalam syariat itu kan di dalam syariat itu ada yang kopi ya, ada yang zani. Gitu. Kalau yang kopi kan tidak mungkin berbeda pandangan. Kalau yang zone barulah kita ada beda pandangan. Nah, di dalam konstitusi itu kan ada yang zone ya. Undang-undang itu ada yang masih multi tafsir sehingga dikhawatirkan akan bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, konstitusi kita sudah mengatur untuk hal-hal yang zone, hal-hal yang multi tadi ya, hal-hal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar itu ada mekanismenya, yakni melalui judicial review dan diajukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah diberikan putusan, amar putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak multitafsir Amar putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat kopi Jelas, tegas, maka amar mahkamah itu bersifat final and binding ya. Nggak bisa ditafsirkan lain, nggak ada upaya banding, kasasi. Gitu. Nah, yang menjadi masalah problem besar itu kan hal-hal yang sudah jelas 4.I, sudah difonis oleh mahkamah, sudah diperintahkan untuk merevisi undang-undang, Alih-alih merevisi Undang-Undang Presiden justru menerbitkan perpu. Dan okelah okay ya kalau ya perpu ini dikeluarkan tapi sebelumnya sudah ada ikhtiar untuk merevisi dalam rangka mentaati amar Mahkamah Konstitusi yang memberikan waktu tenggap 2 tahun sejak 25 November 2021 sampai 25 November 2023. Nah wajar kemudian di Time tidak bisa ya. Ini kan tidak. Tidak ada upaya di DPR. Upurannya apa? Di Prolegnas, enggak masuk Prolegnas revisi ini. Hmm. Ujuk-ujuk malah RKUHP yang disahkan. Padahal enggak ada perintah dari Mas Tama untuk mendahulukan RKUHP. Enggak, Mahkamah fokus kepada eh, apa namanya? RUU Cipta, Undang-undang Cinta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Itu putusan Tujuh eh, puluh tahun 2020 yang di vonis diputus tanggal 25 November 2021 itu tegak dinyatakan inkonstitusional bersyarat. lho kok malah menjadi diterbitkan perpu seolah-olah ketika perpu dikeluarkan ya? Und apa Undang-undang yang tadinya, tadinya inkonstitusional menjadi konstitusional. Ini kan celaka. Dan ini kan pernyataan itu wajar jadi dari seorang makut MD yang kebetulan dia menteri koordinator bidang politik undang keamanan. Ini yang kemudian semua, seluruh ahli hukum negara itu memprotes, gitu loh berdasarkan ketentuan pasal 100 atau apa, putusan MK 138-29 juga nggak memenuhi secara kondisi objektif ekonomi kita katanya diklaim membaik tapi kok berdalih kondisi ekonomi resesi, dan seterusnya kemudian pemerintah juga tidak pernah melakukan upaya untuk mematuhi putusan MK dengan cara memasukkan proses revisi undang-undang nomor 11-2020 ke DPR, DPR juga tidak pernah melakukan proses tiba-tiba kok -tiba dan kalau kita kaitkan dengan putusan pidana tadi ya, ya memang saya sependapat dengan Bang Refli ini soalnya bukan kita bicara tentang normanya bagaimana, tetapi praktek politiknya yang sudah berantakan, praktek politiknya sudah tidak lagi tunduk pada norma konstitusi, tetapi justru tunduk pada e, apa namanya e, norma kekuasaan. Ini yang disebut dengan e, apa namanya e, e, rupa negara kekuasaan. Ya, silakan Bang Ahmad Kusindir, masih ada penjelasan kah? Ya, saya lanjutkan ya Ya, silakan, silakan Nah, eh, saya sudah melihat ini negara sudah menjadi apa yang disebut sebagai eh, mahstat ya, restart Jadi kalau di konstitusi pasal 1, angka 3 negara eh, berdasarkan hukum itu sudah tidak lagi menjadi negara hukum Tapi sudah berdasarkan eh, kekuasaan begitu Nah, kalau sudah begini, memang logika kekuasaan itu hanya bisa ditundukkan melalui dua perangkat. Dua perangkat tadi adalah pilar penyong, e, penyangga kekuasaan. Pilar atau perangkat yang pertama itu adalah militer. Maka, negara kekuasaan itu bisa dikembalikan menjadi negara hukum ketika pilar militer itu, ya, berani, ya, mengambil tindakan, e, me, mengkudeta, ya, mengambil alih kekuasaan, dan kemudian dikembalikan menjadi negara hukum. Tapi, sekali lagi, kalau di Indonesia rasanya saya tidak. Punya ekspektasi militer kita mengambil alih kekuasaan dengan kudeta Karena sejarahnya militer Indonesia itu memang militer yang Tidak mengambil kekuasaan atau merubah kekuasaan dengan kekewenangannya Biasanya selalu menunduk rakyat Yang kedua adalah Mastat ini bisa dikembalikan menjadi restap melalui Lalu pilar kedua ini kekuatan rakyat Nah biasanya kalau kekuatan rakyat ini terus bergerak ya Militer nanti akan melihat nah, Kalau sudah kekuatan rakyat itu besar dan tidak mungkin dibendung Kemudian militer meninggalkan kekuasaan dan mendukung rakyat maka masat negara kekuasaan itu akan jatuh dan kemudian bisa berkonsolidasi kembali menjadi arestat atau negara hukum nah dialiptikanya saya kira akan menuju ke sana aja. kalau eh, keras kepalanya presiden ini tidak berubah ya dan kemudian rakyat juga semakin marah terhadap keras kepalanya presiden yang selalu berdalih kegentingan dan mengeluarkan perpu dan juga keras kepalanya presiden tidak segera menunjukkan ijasa aslinya untuk memberikan bukti kepada rakyat bahwa dirinya memang memiliki jasa asli ya saya kira eh, apa namanya kita lihat pilar kekuasaan yakni militer dan rakyat nanti akan mengarah ke kemana. Sepanjang pilar kekuasaan ini masih di-backup eh, negara, ya, walaupun dia eh, melakukan tindakan yang otoriter atau eh, mempraktikkan negara kekuasaan atau masyarakat, ya memang belum ada perubahan. Tapi pada dialektika alamiahnya ya, nanti akan ada satu perlawanan-perlawanan, baik di militer maupun di rakyat, tinggal prosesnya itu apakah menjadi proses perubahan atau masih terkendala dengan adanya berbagai sumbatan-sumbatan yang berusaha terus dijaga agar pilar itu tetap menopang kekuasaan. Dan kita sendiri sebenarnya kan kepentingan kita kan kita ingin mencari keadilan. Kita ingin mencari sesuatu yang sebenarnya menjadi hak rakyat. Nah, sepanjang hak itu memang diakui menjadi hak rakyat dan konstitusi juga sudah mengatur itu hak rakyat. Misalkan hak rakyat berpendapat, hak hak rakyat untuk mengoreksi penguasa, kemudian itu disumbat dengan tafsir, oh itu kebohongan, itu menyebar kebencian, itu sara, itu fitnah, begitu. Maka sepanjang itu juga rakyat akan terus berusaha meraih apa yang menjadi haknya, gitu. Dan apalagi hak seperti ini kan hak yang melekat. Tidak bisa ya orang itu kemudian dipaksa untuk uh, tidak bicara, tidak berpendapat, tidak menyuarakan aspirasi. Kemudian dia melihat kemungkaran, apalagi kalau, kaitkan, kalau itu motivasinya akidah agama, ya. Maka mereka menganggap bahwa amar Marunai Munkar menyampaikan kebenaran yang mengoreksi itu sebagai sebuah ibadah. Apalagi mereka juga punya legitimasi di Pasal 29 Undang-Undang Satu Sembilan Ratus Puluh bahwa negara menjamin ya warga negara untuk beragama dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya. Dan dalam konteks agama Islam amar Marunai Munkar itu adalah ibadah. Dan ini pula sebenarnya yang diyakini oleh Gus itu Dede sebenarnya ingin amar Marunai Munkar terkait ijazah presiden yang yang disebut oleh Bang Tris sebagai palsu tadi gitu loh. bukan ho bukan kebencian dan sebenarnya mudah saja kan Khusus eh, juga membuat wadah begitu terbuka untuk menerima saudara Joko Widodo untuk hadir di podcastnya untuk memberikan klarifikasi buatkan siap memfasilitasi kalau mau bermubahalah membantah apa yang disampaikan oleh Bang Tris. Setelah itu ya, kita rakyat tinggal lihat saja ya, siapa yang dilanak Allah. Apakah Bambang Tris Mulyono atau saudara Joko Widodo selesai habis itu selesai urusan. Jadi tidak bertele-tele, tidak meman menyalahgunakan kekuasaan, nangkupi rakyatnya, kemudian hadirkan saksi-saksi sampai saksinya, menggunakan identitas palsu, memberikan keterangan palsu. Ini kan kasihan, coba bayangkan. Itu kasihan, kan guru SD yang harusnya menjadi suri teladan malah memberikan contoh yang buruk di persidangan, dia membohongi, ya majelis hakim membohongi kami, membohongi rakyat Indonesia. Dia mengaku muslim, padahal dia kristen. Dan dia mengaku ya keberatan sebagai umat Islam. Padahal dia bukan Islam. Bahkan membawa kitab suci Al-Quran. Padahal dia tidak mengimani terhadap kitab suci Al-Quran. Padahal yang sedang bermubalah ini adalah orang muslim yang iman kepada Al-Quran. Dan kemudian mempraktikkan syariat mubalah yang memang ada di dalam Al-Quran. Jadi itu, Cak, pandangan saya. Ya, ya. Karena kita punya waktu 10 menit, saya balik lagi ke Dokter Mama Taufik. Dokter, ya. sebagaimana yang disinggung oleh Bang Ahmad Wasinuddin tadi, Realitas kita ini e, benar memang jargonnya rektar tetapi kenyataannya makstad e, Menurut anda seberapa sih kemungkinan e, rektar itu, eh, maktar itu benar-benar rektar begitu secara de facto begitu tidak hanya sekedar e, menjadi jargon saja, Dokter Taufik. Ya kita coba kembali ya kita ini pernah punya konstituante kita pernah punya empat kali ya e, periode 12 Agustus 50 sampai 5 Juli. Kita menggunakan konstituante, kemudian kita pada saat itu tahun 50 menggunakan Undang-Undang Dasar 1950. Periode 5 Juli 59 sampai sekarang kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah 4 kali mengalami amandemen ya, amandemen 99, 2000, 2001, 2002 ya. Karena itu pertanyaan utamanya, ini kan persoalan simpel, tinggal... Kita ini mau menghormati konstitusi atau tidak? Kalau tadi disampaikan, apa yang disampaikan oleh Bang Refli, ini nih persoalannya itu e, positifnya itu positif di apa? Kalau dia berada pada yang memperbaiki e, konstitusi, itu boleh. Tetapi kalau dia pusarannya pusara negatif melawan konstitusi, itu tentu tidak tidak boleh. Karena salah satu fungsi Undang-Undang Dasar 45 itu ya adalah Melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Bayangkan kalau sekarang pemerintah yang menyalahgunakan, apa yang mau diharap? Karena itu, menurut saya, bentuk kesetiaan itu dapat dilakukan dengan sikap terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk di dalamnya adalah produk MK. MK itu produk bagian dari 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Kalau itu e, tidak dihormati, untuk apa lagi kita punya presiden? maka mau tidak mau menurut saya ya, dari sekarang harus digalang poros baru, namanya poros anti oligarki, partai-partai ini jangan mencalonkan presiden, karena mereka punya tiga skenario, satu, memperpanjang presiden untuk waktu tiga periode, kemudian menciptakan darurat, dan yang terakhir, memang tidak ada pemilu sama sekali, jangan lupa, ini artis kita, saya menyebutnya artis, ketua KPU, ketua KPU kan sudah ngomong, Mungkin besok 2024 itu demokrasinya adalah demokrasi perwakilan Jadi dari fakta-fakta ini orang jangan syukuran Partai saya sudah lolos verifikasi, deklarasi mendukung Pak Anies Bukan begitu rejim oligarki ini harus dilawan Karena dia tidak setia dan tidak menghormati konstitusi Konstitusinya yang mereka buat sendiri Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 Karena itu orang-orang seperti saya ya mau tidak mau menghidupkan lagi Parlemen jalanan menggalang poros anti oligarki dan e, tidak mempercayai lagi begitu karena kalau kita masih bicara sistem ketatanegaraan kita bicara apa namanya presiden berbaik hati nggak akan terjadi ya karena oligarki itu urusannya cuma mani mani mani karena itu dibikinlah aturan hukum dibikinlah pajak yang setinggi mungkin dan seterusnya. Dan dibikinlah partai politik itu susah, nyalonkan presiden itu susah. Jadi sekali lagi e, di sela-sela ini keadilan tidak boleh berhenti ketika negara ini gagal. Maka alternatifnya harus ada parlemen jalanan. Apakah parlemen jalanan itu dengan cara kilapa atau lain atau yang lain itu itu kesepakatan bersama. Tapi yang pasti jangan mempercayakan kedaulatan, jangan mempercayakan hukum ini kepada rezim yang hanya berorientasi pada uang. Ya, karena itu, ciri oligarki itu memang uang. Begitu, semoga poros anti oligarki nanti terbentuk, dan saya siap jadi presiden anti oligarki. Merdeka! <tuh> Merdeka, <tuh> Terima kasih, Dokter Bapak. Iya, silakan, Bang Bambang sampaikan poin preview dan closing satu tadi. Beliau sudah closing satu teman, mengukuhkan diri sebagai presiden poros anti oligarki. Silakan, Bang Bambang Yusrinin. Eh, yang pertama. Presiden itu kan bisa ada atau menduduki jabatannya itu karena dikehendaki rakyat. Jadi, urusan tentang syarat, apakah dia memenuhi syarat atau tidak, urusan dia tercela atau tidak, kadang-kadang bisa dikesampingkan. Kalau memang rakyat masih menghendaki, tetapi kalau rakyat sudah tidak menghendaki, mau presiden itu memenuhi syarat, mau presiden itu tidak melakukan perbuatan tercela. Entah ijazahnya asli atau tidak, tapi kalau rakyat sudah tidak menghendaki, memang pada akhirnya dinamika politik akan mengarah kepada proses pemberhentian presiden. Baik mengikuti konstitusi, misalnya nanti tunggu sampai 2024, atau beyond ya, di luar konstitusi, sehingga proses pemberhentian itu lebih cepat. Baik proses pemberhentian itu lebih cepat melalui mekanisme yang kemudian diselesaikan melalui akhirnya di MPR dengan sidang istimewa, atau bisa saja ya, terjadi di luar mekanisme di mana sidang istimewa itu tanpa proses putusan dari MK. Nah yang kedua justru sebenarnya ini kesempatan bagi pemerintah presiden untuk memperbaiki diri. Tapi uh, rasanya juga sudah tidak tidak bermakna karena rakyat itu sudah seperti Pak Taufik tadi sudah tidak peduli sudah tidak percaya pada pemerintah mau berbuat baik atau tidak. Kenapa demikian? Karena tidak tidak ada satu konfirmasi bahwa uh, pemerintah itu uh, bisa memenuhi janjinya gitu. Yang ada adalah setiap kebohongan itu akan dibuatkan kebohongan lain uh, sehingga bertemu-temu kebohongan. Setiap janji yang diingkari akan dibuatkan janji lain untuk mengalihkan dari janji yang diingkari tadi. Nah di titik itu memang ini sudah pada posisi yang saya lihat sudah jalan masing-masing gitu loh. Pemerintah jalan sendiri bodoh amat ini kewenangan saya. Lu mau apa? Rakyat juga sudah tidak peduli lu mau e, apa memperbaiki juga saya e, kita udah nggak percaya. Nah dan pada titik akhirnya adalah akan terjadi e, proses di mana e, benturan antara rakyat dengan penguasa. Nah, tapi saya mengingatkan kepada pemerintah sepanjang sejarahnya tidak ada ya, kuasa itu menang berani berbenturan dengan rakyat. Tapi nah, di balik dinamika semua, ya, saya mengajak kepada seberapa lama bangsa. Kalau memang e, persoalan sudah sampai demikian, kan kita butuh visi ke depan untuk bangsa kita. Nah, karena kita umat Islam, saya tentu saja mengajak kita semua untuk kembali membuat visi bangsa sesuai dengan agama kita, yakni Islam, dan sesuai dengan perintah azab yang menciptakan kita manusia, yang menciptakan alam semesta, dan menciptakan kehidupan. Allah SWT sudah menurunkan wahyu melalui Al-Quran, dan wahyu itu diutus melalui Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam, kok kemudian ya, mengesampingkan wahyu yang turun dari langit, yang kemudian kita mengadopsi hukum manusia yang berasal dari e, apa namanya produk akal, hawa nafsu, gitu. Nah, titik itu saya kira rekomendasi untuk bangsa ini, negeri ini adalah bagaimana bangsa atau negeri ini mencari solusi e, melalui jalan yang ditempuh melalui mengambil wahyu sebagai aturan hidup kita, yakni wahyu dari Allah SWT berupa Al-Quran, dan kita tinggal bicara tentang pandangan bagaimana cara kita bersama untuk membumikan Al-Quran, membumikan hukum wahyu, dari Allah SWT itu dalam ranah konstitusi berupa istimbat konstitusi yang digali dari dalil-dalil yang Syari Itulah ya komitmen ke depan yang harus kita diskusikan agar ada kesepahaman pendapat kesamaan di, di sini sih, sehingga nanti kalaupun terjadi proses perubahan bukan perubahan yang didasari asal ya asal bukan Jokowi misalnya seperti dulu asal bukan Soeharto begitu Soeharto jatuh ada airnya orang-orang yang dahulu menjatuhkan Soeharto hari ini yang menjadi masalah dari negeri ini gitu kita tidak ingin ya kemudian melakukan perubahan, tapi pada akhirnya kita menjadi bagian dari masalah di masa yang akan datang. Karena itu, kalau kita sudah bicara konteks perubahan, kita benar-benar harus berpikir jernih, berpikir secara apa, menyeluruh tentang masalah bangsa ini, dan juga kita berpikir menyeluruh tentang solusi atas masalah bangsa ini. Saya ajukan tiga, tiga kesimpulan, bahwa yang pertama masalah negeri ini adalah karena kita tidak taat pada Allah, tidak menerapkan hukum Allah, tidak menjalankan syariatnya, maka solusi bagi bangsa ini tentu saja kembali kepada syariat Allah menjalankan visi apa visi misi dengan e, me, ma, apa, mengadopsi aturan Allah sebagai aturan hidup kita. Dan yang ketiga mah, tidak ada jalan lain untuk mengadopsi itu kecuali kita meng mengadaptasi hukum wahyu itu menjadi hukum konstitusi ya. Bukan kemudian kita mempertentangkan ayat suci di atas konstitusi atau konstitusi Uh, di atas ayat konstitusi, kita harus mengadopsi pikiran bahwa konstitusi itu sendiri harus digali berdasarkan ayat suci Sehingga ruh daripada konstitusi adalah ayat suci itu sendiri Nah inilah pentingnya kita coba mengedukasi umat ini untuk bicara tentang konsepsi negara yang mengadopsi uh, wahyu ilahi Inilah negara yang tidak sebut sebagai negara Islam atau negara khilafah Demikian Ganca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahmad Kusnudin, terima kasih Dr. Muhammad Taufik yang selalu sabar dan ikhlas memberikan pencerahan. Terima kasih juga kepada Bang Refli Harun yang memberikan perspektif sekaligus juga merileks acara murni apa yang kita sampaikan ini adalah masukan dan murni sebagai satu bentuk peringatan kita wujud kasih sayang kita kepada negeri yang kemahripahloh Chinawi di mana adalah sebuah negeri mayoritas muslim terbesar di dunia. Mestinya kalau punya komitmen Political will yang di trigger oleh political will para penyelenggara negara atau penguasa negara kita bisa merealisasikan sebagai negara adidaya tinggal mau atau tidak sesungguhnya tersedia berbagai sumber daya yang kita miliki manusia maupun alam. Jadi saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan yang datangnya dari saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Terima kasih semuanya, Dokter Muhammad Taufik, Bang Ahmad Kesentin, Bang Refi Arun. Ya, terima kasih semuanya, para tokoh yang hadir. Bila Taufik, bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.